10 Cara agar Anak Makin Bahagia Dengarkan ya ketika anak berbicara Dukung anak mengungkapkan perasaannya Kelebihan anak dengan pujian Iya Hindari melihat layar gadget terlalu lama Yuk ajarkan anak untuk memperhatikan perasaan orang lain Aja anak berteman dengan sebayanya. Berikan beberapa waktu untuk bersantai setiap harinya. Makan bersama dengan keluarga. kau kan kebahagiaan anda Katakan anda menyayanginya sesering mungkin